Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang S3 dan juga sudah menggunakan S3 sebagai hosting untuk aplikasi web statis kita, yaitu HTML dan CSS. Tentu akan cukup melelahkan apabila halaman web kita sering terjadi perubahan atau update. Ketika kita harus update, kita harus simpan perubahannya, kemudian kita harus buka web konsol, lalu kita harus upload ulang, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita bisa memanfaatkan sebuah tools yang namanya AWS CLI untuk mempermudah pekerjaan kita. AWS CLI adalah aplikasi berbasis terminal yang bisa kita install, dan hampir semua yang bisa kita lakukan di web console dapat juga dilakukan melalui AWS CLI ini. Menarik banget kan ya? Ayo kita lihat langsung aja Bagaimana cara penggunaan AWS CLI Oke, okay, sebelum kita menggunakan AWS CLI Kita harus lakukan instalasi terlebih dahulu Teman-teman bisa menuju ke AWS.amazon.com Slash CLI Dan kemudian bisa download untuk sistem operasi Yang digunakan Bisa Windows, bisa macOS ataupun Linux Dan apabila AWS CLI sudah terinstal di sistem operasi masing-masing. Teman-teman bisa memastikan dengan mengetikkan perintah aws --version untuk mengetahui versi AWS CLI yang kita install. Di sini saya menggunakan versi 2.7.26 dengan Python 3.10 karena CLI ini dibuat menggunakan Python. Langkah selanjutnya Langkah kedua, kita harus melakukan konfigurasi untuk memasukkan akses key dan secret key yang sudah kita dapatkan di saat kita melakukan setup untuk account di dua video sebelumnya. Dan apabila teman-teman mengikuti instruksi yang ada di video saya, teman-teman pasti akan dapat sebuah file CSP yang isinya adalah akses key dan juga secret key. Nah, untuk melakukan konfigurasi di AWS CLI, kita bisa ketikkan AWS spasi configure di sini kita diminta untuk memasukkan AWS access key ID kemudian juga untuk secret key atau secret access key untuk default region teman-teman bisa pilih apa saja kita pilih yang uh, terdekat dan terlengkap yaitu AP South East 1 atau Singapura dan format uh, defaultnya JSON saja dan ketika kita sudah berhasil melakukan konfigurasi, maka AWS CLI akan menyimpan informasi yang barusan kita tambahkan ke dalam sebuah folder yang hidden, yang sifatnya hidden ada di folder home, yaitu .aws. Di sana ada config dan ada credential. Dan sekarang, AWS CLI sudah siap untuk kita gunakan. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, AWS CLI ini cukup lengkap, hampir semua Apapun yang bisa kita lakukan di web console bisa dilakukan di CLI ini. Untuk mendapatkan informasi apa saja yang bisa kita lakukan, kita bisa ketikkan AWS help di sini. Ini adalah helpnya atau dokumentasinya. Kita bisa menggunakan profile, bisa menggunakan region, kemudian ada banyak lagi opsi-opsi lainnya. Dan kemudian service yang bisa kita gunakan untuk AWS CLI ini ada Alexa, ada Amplify, ada Appflow, ada banyak ya. Yang mau kita cari adalah S3. Tentunya isi itu, IAM, dan lain-lain semua ada. Kita menuju ke S saja, kita pengen lihat bahwa S3 juga bisa digunakan di sini. Oke, okay, sekarang kita akan mulai menggunakan AWS CLI dengan menjalankan operasi-operasi sederhana atau operasi dasar di video sebelumnya kita sudah melakukan upload file html dan css ke sebuah bucket dengan nama riza.link jadi kita bisa gunakan perintah aws kemudian diikuti dengan nama servicenya yaitu s3 lalu operasinya adalah ls atau list dan kemudian diikuti dengan nama bucket yang mau kita tuju yaitu riza.link namun Sebelum nama bucket kita perlu menambahkan s3.2... layaknya seperti protokol. Kalau kita enter sekarang kita sudah bisa mendapatkan list ada folder image, ada index html dan style.css. Kita juga bisa menghapus semua isi bucket-nya. Gitu ya kita tidak akan menghapus bucket tapi isinya saja, yang akan digantikan dengan sebuah aplikasi web sederhana dengan menggunakan uh, javascript framework, yaitu Svelte. Dan untuk menghapus semua file atau salah satu file, kita bisa menggunakan perintah RM dengan mengetikan AWS, kemudian servicenya yaitu S3, kemudian RM, diikuti dengan nama bucket yaitu S3 Riza.link, kemudian kita bisa menuliskan index.html kalau kita ingin menghapus satu file saja kita cek lagi apakah benar sudah terhapus dengan ls dan sekarang index.html sudah hilang dari bucket riza.link dan apabila kita ingin menghapus seluruh file beserta folder-foldernya maka kita bisa menggunakan rm dan kemudian kita gunakan flag, yaitu recursive. Dan semua file yang ada di seluruh folder, termasuk image, style, CSS, dan jpg, png, dan lain-lain semuanya ikut dihapus. Dan kalau kita ls, maka sekarang bucket kita sudah dalam keadaan kosong. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan project kita yang akan kita yang ceritanya sudah kita develop di localhost kemudian kita akan upload file html CSS dan javascriptnya ke bucket Riza.link ini kita menuju ke folder Project yang terlebih dahulu di sini adalah file-filenya yaitu Project swell Ya, yang bisa kita jalankan di lokal dengan npm run dev kemudian kita bisa buka localhost 5173 sama persis seperti yang sudah kita buat sebelumnya hanya saja ini menggunakan framework javascript ya. oke nah ini akan kita upload kembali ke Reza. Link uh, bucket kita tadi Nah, seperti framework JavaScript pada umumnya, kita bisa menjalankan perintah npm run build sebelum kita upload. Jadi kita bisa jalankan itu terlebih dahulu, npm run build. Dan dia akan mempaketkan project kita sehingga siap untuk diupload yang berada di folder distribution atau disk. Kita akan copy isi fo folder disk ini ke dalam uh, riza.link. Caranya adalah dengan aws. S3 kemudian CP kemudian yang mau kita copy adalah uh, folder this ini dan kemudian bucket yang kita tuju adalah riza.link dan kita tambahkan rekursif untuk mengupload semua file termasuk aset, html uh, SPG, uh, image dan lain sebagainya. Dan dia akan melakukan uploading dan sudah berhasil. Dan sekarang apabila kita akses ke link yang ini yang dari AWS S3 paket kita, maka sekarang tampilannya tetap sama, hanya saja sudah ada tambahan JavaScript untuk mengemulasi project JavaScript yang sudah lumayan kom kompleks ya. Walaupun ini tidak terlalu kompleks, ini masih link-link saja -link atau tautan-tautan saja dan terakhir untuk lebih memudahkan kita kita bisa menambahkan sebuah deployment script yang kita bisa tulis di package.json jadi kita akan buka package.json nah di sini sudah ada uh, npm run build yang tadi sudah kita jalankan nah ada beberapa special script yang bisa kita manfaatkan uh, kita bisa menjalankan sebuah script tepat setelah script seperti build ini dijalankan, jadi ada yang namanya kita bisa tambahkan di sini post build. Jadi setelah script buildnya kita jalankan, dia akan uh, melakukan sesuatu yang adalah yang tadi yaitu aws s3 cp file. Uh, folder distribution kemudian tujuan bucket kita yaitu riza.link jangan lupa tambahkan recursive dan tambahkan koma jadi ketika kita menjalankan npm run build setelah berhasil di build folder disknya juga akan langsung diupload ke S3 jadi lebih memudahkan selain post build ada juga post atau pre build ini yang akan dijalankan sebelum Uh, script build dijalankan, ada juga pre-start atau post -start dan lain-lain kita save dan kita sekarang bisa mencoba melakukan build dengan npm run build dan dia akan building dan kemudian tepat setelah building dia akan melakukan upload nah gimana seru ya penggunaan AWS CLI kita di video ini sudah melihat bagaimana kita melakukan instalasi untuk AWS cli nya sendiri. Kemudian kita juga sudah melihat beberapa operasi dasar yang bisa kita lakukan, seperti melihat isi bucket, membuat bucket baru, upload file, hapus file, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan terakhir, kita juga sudah membuat sebuah deploy script sederhana, yang mengeksekusi AWS CLI untuk melakukan upload beberapa file yang berubah di localhost hingga di upload ke AWS s 3 sehingga perubahan dapat dilihat oleh pengguna.